Gimana sih Bu perasaan Ibu sebagai konsumennya yang sepi bersama Wong Finance gitu Bu. Seneng, seneng. Kaget, nggak nyangka <laughs> juga dapet hadiah. <lupian. laughs> Terima kasih Wong, Wong Finance hadiahnya. <laughs> Saya seneng sekali dapat hadiah undian mobil, nggak nyangka. Makasih ya Wompens.